Syihab dan Syihab edisi Ramadan Seperti biasa saya bersama Abi Quresh Shihab Abi di episode ini Nana ingin tanya soal Tadarus Bagus. Sesuatu yang juga kerap disarankan Untuk dilakukan, dianjurkan ya. Untuk dilakukan selama bulan Ramadan ya. Sebetulnya makna Tadarus katanya itu sendiri apa Iya Tadarus itu dari kata Dars Kita ada dalam bahasa misalnya daras, uh. daras. Sebenarnya darasa itu Dalam bahasa Arab Berarti Berulang-ulang atau lapu, lapu juga itu ada kaitannya dengan berulang-ulang di tempat matahari Sehingga dia menjadi lapu hmm. Ya kan? Nah, Tadarus itu mempelajari Al-Qur'an berulang-ulang dan itu dilakukan bersama orang lain hmm. Jadi bukan sendiri, kata Tadarus itu menunjukkan keterlibatan dua pihak Kalau darasah satu orang bisa Tadarus saling, saling mengulang-ulang, saling belajar dan mengulang-ulangi hmm. sampai faham. Nah, jadi apa yang dilakukan selama ini eh, membaca saja tanpa faham itu bagus, tetapi bukan itu yang dimaksud dengan tadarus. Karena harus mencapai pemahaman. Pe, sampai mencapai pemahaman, eh, sampai eh, berulang-ulang. Jadi kalau dua orang belajar atau tadarus hanya 10 ayat dalam sehari atau sebulan, itu lebih bagus daripada dia tamat Al-Quran tanpa dia faham. Jadi, tadarus itu begitu. Bukan bersama-sama mengaji sampai bukan, selesai betul, hatam bukan itu. Bukan harus itu, ada upaya iya. untuk memahami untuk apa yang memahami dibaca. memahami dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Hmm. Nah, jadi bisa jadi satu ayat yang dibaca, eh, kita harus Abi jelaskan, so, Nana, ini, ini, ini, ini, begini. Nana bertanya atau mengomentari. Oh, betul itu. Karena apa? Orang yang dekat pada Al-Quran itu... Bisa diilhami pemahaman-pemahaman yang bisa berbeda dengan pemahaman temannya. Sama kalau kita letakkan berlian di hadapan kita, itu contoh yang diberikan ulama. Yang memandang dari sini melihat suatu cahaya berbeda dengan yang memandang dari sini. Al-Quran begitu. Abi pernah berkata bahwa Al-Quran itu seperti alam raya ini. Alam raya dari dulu sama, bumi dari dulu sama. Tetapi rahasianya bisa bermacam-macam diberikan Allah kepada orang-orang yang mempelajarinya. Sehingga bisa ada rahasia baru yang orang lain belum tahu. Begitu juga Al-Quran. Itu tadarus. Sekarang. Dan itu pentingnya dilakukan lebih dari satu orang berdua. Itu lebih dari satu orang dan itu juga pentingnya mengulang mulangi Menulang. Jangan bosan mengulangi. Itu sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada wahyu pertama diperintahkan untuk membaca dan dua kali. Ikra bismi akram. Menarik bahwa perintah yang kedua ini Iqra dibarengi dengan pernyataan Tuhanmu Maha Pemurah, Maha Pelimpah aneka kebajikan salah satu diantaranya pemahaman tentang Al-Qur'an jadi yang membaca sendiri saja sudah demikian itu apalagi membaca bersama membaca bersama ada interaksi ada saling menerima dan memberi dan ada kebersamaan ada silaturahim. jadi itu yang diperlukan tadarus itu yang lebih penting Nabi pun di dalam riwayat, setiap bulan Ramadhan bertadarus dengan Jibril. Hmm. Dan pada Ramadhan terakhir dari usia beliau, beliau bertadarus dua kali di tahun itu. Jadi Nabi nah, bertadarus. Sahabat, bertadarus sahabat, dua kali maksudnya apa? Abie? Jadi setiap tahun bertadarus, ya. yaitu di bulan Ramadan Pada tahun meninggalnya beliau, itu beliau bertadarus dua kali. Hmm. Satu di bulan Ramadhan, satu di bulan yang lain. Sahabat-sahabat Nabi tidak berpindah dari satu ayat ke ayat yang lain, kecuali mereka sudah faham betul tentang ayat itu. Ah, itu tidak harus. Kan jauh sekali nih ada di antara kita yang pokoknya baca Al-Quran, berlomba menamatkan Al-Quran dua kali, tiga kali menurut Abi itu bagus, tetapi ada yang lebih bagus yang bisa dilakukan yaitu tadarus. Tadarus, berulang-ulang sampai paham. Berulang Seperti sampai hanya uh, firman pertama Allah, Iqra